siapa yang mendoakan wong yang meninggal yang mana wong yang meninggal ini sebelum kita doakan Dio dia sudah mendapatkan pengampunan Allah maka fungsi kita mendoakan mereka mengistighfari mereka Allah akan ampuni dosoki dosoki Apa namanya betina tuh macam-macam statusnya dijenguk dari cago dia megang tas yang paling yang paling gendah model genggam, eh, ada lagi yang lebih gendah lagi dia model klepe atau dompet kecil itu takut di sini bye dah ya, takut gitu. kepel kesinilah, eh, ada juga yang model ma ini, nah kalau jalan, hai, nah kemana lo? Shopping dulu, eh shopping tawongan, belanja bye, eh, eh shopping, eh, padahal pembelian wanita. Ada yang lebih hebat lagi ya, Dio. Yang kata tadi tasnya dibawa oleh lakinyo Nah, ini suami Soleha. Suami Soleha. Alhasil. Jadi si laki meninggal, bini melok nganter jenazah. Salah. Haram. Bedu. Bukan bedoso. Beduso. Apa beduso? Bedoso? Beduso tuh dosonya besar. Kalau doso doso kecil. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimani, warahmatullah. Di siang hari ini majelis kita yang biasa kita membahas kitab figi Apa namanya beliau cekhoi ngajak kita untuk memperingati daripada satu tahun atau naun Hon daripada suami beliau yang telah wafat yang sekitar lima tahun eh, Lima tahun yang lalu Masya Allah tidak terasa waktu sangat cepat yang mana beliau mengajak kita untuk membaca yasin tahlil yang tadi sudah kita baca amaliyah samu-samu yang kita harapkan insya Allah dari apa yang tadi kita baca menjadi ibadah yang Allah terima dan pahalonyo insya Allah mengalir kepada almarhum secara khusus dan seluruh daripada keluarga kita yang telah meninggal. Amin ya robbal alamin. -Alam. Hadirin. Hadirat mustami'in mustami'at Hari ini Anak nak membahas sedikit Tentang masalah Pentingnya kita Untuk ingat Dengan siapa Yang sudah meninggal Dari keluarga kita Terkhusus Kalau yang meninggal itu adalah Wong tu'o Wong tu'o Suatu hari Nabi Muhammad s.a.w. beliau didatangi oleh seorang sahabat setelah sahabat itu ada di hadapan Rasulullah maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah inna abawaiya mata, fahal baqiyya syai'un abarru'uma bihi Abir wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ayah dan ibuku sudah meninggal. Wong tuwaku sudah wa, wafar. Kemudian beliau nanyo <tuhu> hal bakiyasyun abir ruhuma bihi. Apakah masih ada kesempatan untukku setelah Wong tuwaku meninggal? aku masih mampu masih bisa untuk bir untuk berbakti kepada mereka-mereka kita kan tahu salah satu daripada kewajiban yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang anak adalah berbakti kepada wong-wong tua setuwo-tuwo kita kita nih anak betul lah karena kalau kita tidak ngaku bahwa kita niana maka kita tidak bakal dilahir dilahirkan kan kita kita ni adalah ah, anak. Waktu wong tuwo kita masih hidup, kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Yang kewajiban tersebut banyak Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad s.a.w. seringkali menyebut kewajiban ini di dalam hadis-hadis beliau Nah setelah mereka meninggal Apakah aku sebagai anak masih punya kesempatan untuk bakti sama mereka Sahabat ini bertanya sama Nabi Maka Nabi Muhammad s.a.w. beliau menjawab Kala arbaun Kata Nabi Iya masih ada kesempatan kau untuk berbakti kepada mereka dengan engkau melakukan daripada arbaun, arbaun itu m empat empat tuh apa empat empat, empat itu bukan limo bukan tigo ya, empat ya benar kan tidak salah ya? iya. Empat, ya, empat. Nah ini pikirannya lain. Anak tahu apa yang baik. Karena angkum empat bahaya, saking bahayonyo di lift, lift Hotel, angkum empat kati Benar nggak? Eh? Yeah? Eh? Yeah? <laughs> sudah Jadi Nabi ngomong em, empat. Apa kata Rasulullah? Adu'a lahuma wal istighfar Wa infadhu ahdihima Wabiru asdiqa ihima Wasilaturrahimin latila tusalu illa biwasitotihima Apo? Yang pertama kata nabi Adu'a lahuma wal istighfar Sebagai anak Dan apapun status kita Kalau kita punya keluarga Yang sudah mening meninggal Meninggal Wajibnya lagi sebagai ah, anak Apa yang perlu kata Nabi? Satu, doa dan istighfar Kita jangan lupa untuk mendoakan keluarga kita wong tua kita yang sudah meninggal Jangan pernah lupa kita untuk istighfar Banyak-banyak memohonkan ampun untuk keluarga untuk wong tua kita yang sudah mening meninggal, Nah Ustaz, aku ini minta maaf. Kalau aku noakan wong tua aku, kalau aku mengistighfari wong tua aku, biasanya kita ini kalau noakan wong kita. Noa ken Wong, Wong yang kita doa ke itu tingkat kesolehan ibadah mereka lebih rendah dibandingkan kita yang Noa Noa ken kan biasanya itu. Kalau aku mengistighfari Wong tuaku, mendoakan Wong tuaku, aku, aku ni solehnya kalah sama Wong tuo. Aku ini kalau minta ampun kepada Allah untuk uang tuaku. Aku ini yang lebih banyak dosa dibandingkan uang wong, wong tuaku. Nah, kita jangan salah paham. Mendoakan keluarga, mendoakan uang tua yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Mendoa mengistighfari, memohonkan ampun untuk uang tua kita yang sudah wafat. Kalau memang diri mereka pribadi mereka itu waktu mereka masih hidup solehnya lebih hebat dibandingkan kesolehan kita solat sunnah duha, tahajud tak pernah tinggal kalau aku anak nih, yo kadang laju kadang i kita banyaklah idaknya tapi, ya yeah. banyaklah idaknya, madai sega soni tidak pantas ustaz aku no wong tuaku padahal dia lebih soleh Aku ngistighfari wong tuaku padahal mereka lebih so, lebih soleh. Jangan salah paham. Karena doa dan istighfar yang kita panjatkan kepada Allah untuk Allah berikan kepada mereka. Bukan hanya fungsinya untuk supaya dosa kesalahan mereka Allah ampuni. Bukan itu baik. Kalau memang mereka itu ternyata meninggalnya husnul khotimah. Kemudian di dalam kuburnya sudah mendapatkan nikmatku, kubur, tanpa doa dari kita. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad beliau menyampaikan, Man ala maghfur wufiro siapa yang mendoakan, Wong yang meninggal, yang mana Wong yang meninggal ini, Sebelum kita doakan dia, dia sudah mendapatkan pengampunan Allah Maka fungsi kita mendoakan mereka, mengistighfari mereka Allah akan ampuni dosa ki, kita. Kita banyak doso Mengistighfari wong tua kita yang sudah meninggal, maka istighfar itu untuk kita sebagai pengampunan dan untuk mereka sebagai penambah derajat ketinggian kedekatan di sisi Allah Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama kata Nabi. Kau sebagai anak, kalau wong tua sudah meninggal, empat. Nomor pertama, doakan, istighfarkan mere, mereka. Nah, ini yang penting. Lalu, yang kedua, kata Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa wa salam, adalah yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan, infadu ahdihima. Apa arti infadu ahdihima? Kalau wong tua kita, atau siapapun dari keluarga kita meninggal semasa hidup mereka mereka ini ada janji-janji ada apa namanya keinginan-keinginan yang disampaikan baik bagus nian kalau itu janji untuk kita tepa, tepati jadi masalah janji ini ada ada yang wajib untuk kita tunaikan ada yang sunnah untuk kita tunaikan yang wajib mana ustad utang kalau wong tuwo kita pas sebelum meninggal Dan di saat dia meninggal Ninggalkan utang, Maka sebelum harto waris itu dibagi kepada ahli waris Maka wajib sebelum warisan dibagi Sebelumnya untuk dilunasi hutang-hutangnya Jadi urusan hutang diselesaikan dulu Wajib Nah kemudian ada janji ada janji misalnya dia pengen ngenjuk ini kepada fulan, ngenjuk ini kepada fulan, ngenjuk ini kepada fulan, janji. Eh janji nak ngen, nak ngenjuk belum ditunai ke. Nah ini maka di dalam apa namanya di dalam syariat itu disebut wong yang nak meninggal. Kalau dia ngenjuk wasiat, kage Esok-esok, kalau aku meninggal, kebun yang di disano enjukkan fulan. Rumah yang di disano enjukkan fulan. Nah, dia berpesan wasiat namunyo. Apa hukum kita nyalankan wasiat tadi? Kalau yang diberikan wasiat itu, fulan-fulan tadi itu, adalah termasuk daripada ahli waris, misal-misal, yang diunjuk ke ni anaknya dewek Maka harus disepakati oleh seluruh ahli waris Jadi kalau ahli waris setuju, seluruhnya setuju Jatuhi untuk diunjuk itu wasiatnya dija, ke. Kalau yang diunjuk adalah ahli ahli waris Kemudian kalau misal yang diunjuk itu bukan ahli waris kawan deketnya gawang kelakainya kemana-mana ada di ada di sama almarhum ini teringat, terkenang jadi bepesan almarhum atau almarhumah yang meninggal tadi, kalau aku meninggal tolong yang itu tunjuk ke dia kawan akab akunian nah kalau dia bukan keluarga bukan ahli waris maka yang bisa diinjau itu kalau nominalnya kurang dari seper, sepertigo keseluruhan daripada waris yang ditinggal Sepertigo ke bawah Kalau lebih dari sepertigo maka wajib atas persetujuan seluruh ahli, wa, ahli waris Kalau di bawah sepertigo tidak usah setuju-setuju tidak setuju langsung ditu ke Nah ini kalau berbentuk harta, tapi kalau pesenyo pesen sekedar pesen-pesan apa namonyo misalnya pengen ngajak makan, pengen-pengen yang model-model mah -model itu, maka sunnah sunnah bagi ahli wais ataupun bagi anak untuk dionyo me menjalankan apa yang pernah dijanjikan oleh Wong. Wong tuwo ini yang kedua, yang kedua kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk bentuk baktinya kepada dia punya wong. Wong Tuo yang sudah meninggal adalah biru asdiko Nah, ini penting. Apa artinya biru asdiko Kawan-kawan wong tuwo kita dulu, kawan-kawannya, duduknya itu anggaplah sebagai kita punya wong tuhu. wong tua nah ini kan cowo lamu nian cowo lamu kawan ibu kita ibu kita meninggal kawannya jadi ibu ibu kita nah, jangan kaget apa namanya uh, misalnya <laughs> jangan terbalik ini harus sejenis harus misalnya betino sama betino jangan mentang-mentang anak Ibu anak punya kawan, akhirnya kawan umi Ana tadi itu jadi umi anaknya juga mana baca, eh, Mana baca ya lu ini kan, jadi kalau dulu kan yang betino nganggap ibu sebagai ibu itu tidak masa salam salam, manda ibu dewek mana ada ibu dewe, eh mana baca yaitu itu, kalau yang dimaksud oleh Nabi kawan-kawan almarhum atau almarhumah, tetapi bagi anaknya yang satu satunya satu jenis. Nah ini penting. Lalu yang terakhir kata nabi adalah silaturahimilatilatu soluillah Wajib bagi anak untuk selalu menjaga hubungan tali silaturah rahmi. Nah, bagi keladun nasi itu, bagi keladun. Iklan iklan dulu. Hmm. Iklan sudah lo iklan. sudah hmm. Jadi silaturahim. Mana silaturahim? Jangan sampai ketika almarhum atau almarhumah meninggal Hubungan anak sama dulur-dulur almarhum Atau dulur-dulur almarhumah ibunya putus Jangan, itu tidak bagus e, Ketika seorang anak mampu untuk menjaga hubungan baik keluarga daripada keluarga wong tuonyo yang sudah meninggal maka itu artinya bentuk baktinya kepada wong wong tua ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. hadirin hadirun kemudian di dalam penjelasan yang dijelaskan oleh ulama masalah doa, masalah istighfar ternyata doa dan istighfar ini banyak macamnya doa istighfar banyak macam, macamnya yang paling minimal kita Robiul fili wali-wali daya Warhamhuma kama Robbayani, so itu yang paling minimal. Nah kemudian kalau kita pengen untuk lebih memberikan yang terbaik kepada kita punya wong tua yang sudah meninggal, kita sering-sering menghadiahkan amal-amal ibadah yang kita lakukan kita hadiahkan untuk mereka yang mening. Meninggal hadiah Mak mano hadiah Ustad Mak ini cago yang paling afdol hadiah Yang kita berikan kepada Wong tua yang sudah meninggal adalah atul Quran Membaca Al-Quran al Kita baca dari awal sampai akhir 30 juz Kemudian pahalo daripada apa yang kita baca itu Kita niatkan untuk almarhum atau almarhumah Mungkin ini bisa kita lakukan sebulan sekali Kalau kita melok program One day one one juice Satu hari satu juice Mungkin sebulan sekali Atau mungkin kita pacak ngawi ngawiknya Kalau misalnya kita ibu-ibu melok ada majelis Tadarusan Ada tak majelis Tadarusan? Ada nah kita niatkan ibu-ibu Sebagaimana yang sering anak ajar Niat ke Pas aku maca Quran Aku niat ya Allah Seluruh huruf yang aku baca Itu berikan juga pahalonyo Kepada wong tuaku yang sudah meninggal Bagus itu ibu-ibu Bagus nian Yang paling afdol kata ulama Adalah menghadiahkan atul Quran Nah kalau tidak pacar babe, One day one juice Tidak melo. Wandey Wanjun sudah melok, ngapa boleh melok? Ui, tak kau begib, aku nih nganter sekolah pagi-pagi, balik nganter sekolah ngus laki. Kemudian aku juga siang-siang lah, nak ma? nak masak, kakek sori-sori laki aku nih kalau balik begawai nunggu godogoh, go? godogoh, Eh, lain tehnya nyubulo, banyak ustadz nyubib. Kemudian habis lagi, mulai lah itu laki aku minta ke belakang nah contohnyo baik. Kan, ngurus laki itu pahalonyo besar, eh pahalonyo besar, jadi apa namanya, uh, galak, galak, wong wong, wong di rumah nih galak mengutuk, gawi di rumah ni caknya udah habis-habis, galak lah ibu ngomongnya itu, ya eh? galak lah, eh? gawi di rumah ni caknya udah habis-habis, ya -habis. eh? masya Allah, udah habis-habis, kelagi nih aduh ini, kelagi ini aduh, betumpuk tumpuk eh udah habis-habis. Gawi, gawi di rumah tidak habis, tidak habis, habis, tak pernah selesai. Memang, kalau nak perjuangan ibu-ibu di rumah itu luar biasa. Tengah itu, eh bukan kuat, super memang. Eh, kalau nyapu ini mas bang, masya Allah. Kalau kami, landang-landang lemah nyari duit keluar rumah masih pacak kelakar senyum sehat masih lemak eh tapi kalau ibu-ibu nih yang dijingok kamar tembok di dari kamar tembok masuk dapur tembok lagi masih macam-macam itulah nah banyak yang ngutuk siapa yang ngutuk kaum hawa eh Perempu? perempuan perempuan tidak kuat lagi apalagi betino-betino zaman no he Rahman Rahman lo no, yang katanya sekarang generasi bukan milenial, Z, apa X itu sekarang nyebutnya tuh ya eh? Z Z. Z, eh? Z yang kalau mo, megang tasnya tuh bukan model ma ini, tapi model ma ini yeah. ya, ya kan, yeah. model ma ini megang tasnya, ibu sosialita <laughs> nah, <laughs> alhasil, aku <laughs> <tanam betino, laughs> tidak, jadi kan pernah bawah apa namanya, betino tuh macam-macam, statusnya digingok dari cago dia megang tas yang paling yang paling rendah model genggam. Oke. Yeah? Ada lagi yang lebih rendah dari dia model klepe atau dompet kecil itu taruh di sini bae lah. <laughs> kepel ke sinilah. Nya. Yeah? <laughs> apa biasanya tas itu tidak meli pula. Habis uang wong melimas Kita kan dapat tas kan? Adolah? ada, Dapat dari situlah. Itulah tempat dia nyimpan duit. Nah, ado yang yang nah itu kan model yang gembeng, kan? Nah, itu. ado juga yang model mah ini. Nah, kalau jalan, hai Nah, kemana lo? Shopping dulu. Eh, shopping tokoan, belanja, lah yoy. Eh, eh, shopping. Eh, padahal pembelianan wanita. Ada yang lebih hebat lagi Epodio, yang kato, ya, dio yang katanya tadi tasnya dibawa oleh lakinya. Nah, ini suami Soleha. Eh, suami Soleha. Alhasil, balik ke jengito. Jadi banyak ibu-ibu ni ngutuk, gawe di rumah ni dak kelah-kelah. Eh tak kelak -kelak. habis-habis. Kelar ini ngawi kini pulo. Kelar masak basuhan pe, piring. Habis basuhan piring? Kita ya, di gap dulu. Ya kan pegeng kan? Tahu macam-macam lah gawiannyo. Nah itulah kata Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi perempuan ini, ini mengeluh iba kata tuh serik hati iri iri dengan kaum laki-laki dari istada sahabat yang peluang pahalonyo banyak nian terkhusus pahalo jihad visabi visabilillah. jihad fisabilillah tuh kalau gogor langsung surgo kalau gogor langsung langsung surgo. Jadi dia iri. Wahai Rasulullah, aku diutus oleh perempuan-perempuan kota Madinah. Mereka ngeluh. Ngapo betino ini peluang untuk beramalnya dikitnya terlebih masalah jihad ngapo kami ini dak boleh melok jihad juga lemak lanang bisa berjihad kalau ada apa-apa meninggal dia dapat surga tidak meninggal pun dia dapat surga dipastikan kami ini apa mako jawab Nabi Muhammad sallallahu salam innama jihadukunna fibu yutikunna apa artinya sesungguhnya jihad kalian kaum perempuan ado diru di rumah jadi ibu-ibu megang Beda-beda aku Kalau anak nyebut sikit yeah. Beda-beda yeah. Jadi apa namanya Lagi di dapur itu jihad Lagi nyapu rumah itu ji. jihad Jangan cerita kamar yeah? Kalau kamar itu betul-betul ji. jihad Nah ini jadi alhamdulillah Alhasil kemana dari bagi kita tadi Oh, masalahnya tidak sempat. Tidak sempat ngaji Quran, tidak sempat Ustaz, aku ngusi laki, aku ngusi anak, aku tidak sempat. Nak, nak duduk, nian, nak sejus maco itu tidak sempat. Maka kata ulama Kalau baca setiap hari kalau tidak baca setiap malam jum Jum'at baco ini be kulhuw Allahu ahad sebelas kali. Kul huwallahu ahad sebelas Ingat Kul huwallahu surat al-ikhlas bukan Kul huwallahu ahad sebelas kali okay, Salah maco lho tiap hari Kul huwallahu ahad sebelas kali Bukan Maco surat al-ikhlas sebelas Sebelas kali Setiap hari Kalau baca, kalau tidak baca Setiap malam, jum Jum'at Nah ini Katonya ulama bagus untuk diamal kalau kita pengen memberikan hadiah ibadah kepada kita punya wong tuo yang sudah meninggal. Kemudian hadirin hadirat Musta'miin Musta'mi'at rahimani warahimakumullah kita juga perlu mengenang perlu ingat sama kita wong tuo dengan cara yang kedua apo dio Jangan lupa kita untuk ziarah. Jangan lupa, kita untuk mengunjungi makam kuburan mereka. mereka. mak mano Ustadz, maksud ziarah itu? Apa Yo kita ke kuburnya di mana? Kuburnya di mana? Beliau itu dimakamkan. Maka, kalau kita yang lanang, emang apa namanya mutlak? disunahkan secara mutlak tanpa ado syarat-syarat tertentu karena kita lanang ini memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan perempuan jadi datang ke kuburannya kalau ibu-ibu boleh dak ziarah kubur ibu-ibu boleh dak ziarah kubur boleh. nah kalau lakinya meninggal kalau lakinya meninggal Sedih, boleh tak? Yeah, yeah. Eh, kalau dia senang lucu bulu. Dia sedih boleh Cuma sedih juga Jangan terbawa perasaan Jangan Jangan Jangan kenapa Karena pas kita punya laki Meninggal Kita punya kewajiban Yang namanya idah Apa itu idah aladina wa yang nyebut Allah kalau yang sudah nyebut Allah maka tidak paca diganggu bukan tidak kati revisi kati. apa kata Allah dalam Al-Quran tersebut disebutkan kalau ada seorang lelaki dia meninggal dan di saat dia meninggal meninggalkan is, istri maka istri ini wajib untuk yatarob basna. Apa yatarob basna? Untuk tidak keluar dari rumah, untuk tidak berkomunikasi dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Berapa lama? Empat bulan sepuluh hari. Arba'ata aashurin wa ash wa Minta maaf ibu-ibu. Ini nggak nyebut kebe, bukan nak maga-maga. Nak nyebut kebe. Banyak. Ibu-ibu yang lakinya meninggal Memang tidak metu rumah Tapi becak di luar rumah dia Mak mano Pas zia Pas tahlil lakinya Dia nyungkuk di depan pintu rumah Nyambut maaf ke laki aku eh. Salah Tidak boleh Jadi singin lah Di kamar yang paling Tersembunyi dari kamarnya Dari rumahnya Jangan misalnya apa untuk minta maaf kesalahan lakinya itu biarlah anak dio yang yang lanang. Jangan-jangan ini kalau dio kelakar model ma itu malah dio menyusahkan laki lakinya Apalagi meloi tradisi artis? Aku nyingok di TV, Ustaz, biasa sobek mereka. Yo, jangan dipeloi. Artis itu bukan bukan Ustaz. Yo, kenapa artis bukan Ustaz? Kaino dia artis, mana? Nah. Ya dia kan artis bukan Ustad. Kenapa artis bukan Ustad? kalo? dia artis. Nah, jadi apa namanya Oh, kalau Ustad galo kalau Ustad galo Ustad nih kan bukan profesi, ilmu yang dia punya itu bukan nak nyiget ibu Tapi memang inilah cgitonyo, okay? mainer cgitonyo yang dipelajari di dalam ilmu agama tuh galo-galo Ilmu ibadah belajar, ilmu rumah tangga belajar, ilmu sosial masyarakat belajar. Jadi, nak jadi apa Bik Ustadz, baca. Eh? Nah, jadi alhasil, balik cerita tadi itu. Jadi, si laki meninggal, bini melok nganter jenazah. Salah. Haram. Bedu. Bukan bedoso, beduso. Apa beduso-bedoso? Beduso itu beduso dosonya besar. Kalau doso, doso kecil eh berduso tidak boleh jangan melok-melok ustaz tetanggu aku udah kati yang bagiannya biarlah yang penting kita aja kita jangan anak-anak kita kalau laki yang meninggal jangan kita wajib untuk ngenjuk tahu, wajib untuk ngajar ngajari nah ini penting penting ya eh. jadi mak mano apa namanya si laki apa namanya perempuan boleh tak ziarah kubur kalau dionya sudah selesai masa idang Selesai masa, masa indah maka perempuan dibolehkan untuk ziarah kubur. Kalau sudah masa indah, istri boleh ziarah kubur. Kalau yang lain, keluarga yang lain bukan istri, ngunjungi ziarah kubur perempuan bo boleh boleh. Tapi ingat, kita ni nak ziarah, bukan nak kondangan kadang-kadang minta maaf, nak ke kuburan berias, nak ke kuburan bercak, nak ke mall salah, apa lagi model berbotol. eh boboto dengan nisan, apolah lagi? ya apa ini kuburan laki aku ini kuburan kita an... usah, kita nak ke kuburan itu nak Noah ke keluar Keluarga gitu yang mening meninggal tadi. jadi boleh Ibu-ibu perempuan ziarah kubur Boleh, tapi dengan Satu catatan, jangan Membuat, menimbulkan fitnah Apa menimbulkan fitnah Ustadz? Berias, apa Menimbulkan fitnah Ustadz? Waktunya Waktu dia ziara Waktu yang tidak tepat, maka Ustadz yang tidak tepat, dia tahu Dia tahu misal Tanggal satu syawal tanggal satu syawal habis sholat idul fitri atau sebelum sholat idul fitri biasanya kandang kawatu bejubel wong atau di akhir bulan bulan Syaban namun tradisinya ruahan atau jawa nyebutnya nye ny nyekar bukan nyenyel <gülüyor> eh Nyekar. kenapa tradisi itu disebut nyekar nyekar itu berasal daripada sekar sekar itu artinya flowers bu bunga kenapa disebut nyekar karena yang ziarah ngawa bunga untuk diam, diambur berdosa dah ustaz tradisi Hindu dah tidak nabi nyontoh ke ada sahabat waktu itu berjalan sama Nabi tiba-tiba di, di samping kubur tuh ado terdengar Nabi tahu ini kena azab maka dipetekkan pelepah kurmo ditancapkan oleh Nabi selama pelepah ini masih basah maka pelepah ini akan nistifari yang dijeruhku kubur makanya habis di, diamburi biasanya Ado dinjuk bah, biang biang lamu bahasanya ya biak, bukannya biar basah bunga tuh masih basah biar lamo basahnya kalau makin lamo basah makin makin bukan sejuk makin banyak istighfarnya dibaca dan makin lama makonyo kalau ada yang punya tasbih galak melihat tasbih yang dari kayu kauka tau gak kayu kauka mana-mana iya ada ada kenapa Kenapa maki kayu koka tu? Jadi ceritonyo nyomain ini. Nak tau cerita Jadi, ya nggak Jadi kenapa maki kayu? Karena kayu tu hidup. Karena kayu tu eh hidup, makhluk hidup. Jadi begitu kita nyimpen tasbih biasa baik, batu, kayu yang biasa biasa baik itu bisa kalau kita nyimpennya di di mana di di kantong di saku itu kita dapat pahala berzikir. Ya. Eh? Dapat pahala berzikir. Apalagi kalau dia dari makhluk. Makhluk hidup seperti kayu. Jadi itu. Jadi Nabi Muhammad. Waktu itu nancepkan pelepah kurma. Supaya bisa mengistighfari kepada yang. Yang meninggal yang dikubur tadi itu. Jadi boleh. Untuk ziarah kubur perempuan. Tapi timingnya yang tepat. Jangan pas rami-rami. Melok ziarah. -rami. Ini deh pakai baju apa, parfum, membak kemana-mana kesian yang sana lagi lagi jalan kubur, lagi maco yasin, kita lewat <tis> sian kita lanang nih, yo lanang hei eh, lanang nih, yo, yo lanang kalau ingat betino tegur tu lah eh, apa lagi betino tuh bagus, apa lagi betina tuh pacak berat, pacak berat aisnya, aliasnya paling setipis ini, di tebel ke pacak sekarang nih kan hidung pesek, pacak man Oh, uh, bagus kegalo. Pas dibuka topengnya make up punya terbuka, ngati hitam budak tuh. Nah, maki apa namanya? Dem? dempul. Nah, jangan. Jadi pilih waktu yang te tepat. Boleh ziarah tapi waktunya yang te tepat. Boleh ziarah tapi jangan berias, jangan beras jangan maki parfum yang semer-semerba. Nah, ini yang dikatakan di dalam syari syariah. Jadi, kita Ingat, kamu yang meninggal jangan lupa juga, jangan sekedar mendoakan tapi juga kita ziarah kita kunjung karena Nabi ngomong kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah itu kata Nabi Muhammad. Yang dikubur keadaannya sama di, di saat dia masih hidup. Ado kunjung-kunjungan, ado silaturah rahmi. Kemudian Ado juga mereka ini menunggu-nunggu kedatangan daripada keluar Keluar Bahkan kata Nabi Muhammad Dari seluruh nikmat kubur Yang Allah berikan kepada wong yang ado di juru kubur Yang paling nikmat Yang paling lezat nikmat tersebut Adalah di saat wong yang paling dio cintoi pas dio hidup datang ke makamnya jadi kita kalau di ziarah ke kubur ibu kita, abah kita, wong tua kita, dulur dulur kita, bibi, mamang, mako kita, ibarat kata tu lagi silaturahmi, eh lagi silaturahmi dan dia nyambut gitu masya Allah anak aku masih ingat sama aku, masya Allah ponaan, ngomong sama sampingnya, yang samping ini kuburan, kalau kuburan nih. Eh pooh anakku dia nih, yo kita udah nengeng, kalau kita nengeng belah lagi laju, heh, nah kita berkunjung itu menghibur mereka, nah disunahkan pas kita ziarah tadi itu kalau pacak kita tegaknya di bagian kepala, cuma jangan parah-parah di bagian kepala, lalu carilah kalau memang sempat untuk duduk cari tempat duduk, tapi jangan nuduh ini wong Nudu i kuburan Wong apo lagi kalu batu pedapurannya itu ada tulisan Allah Muhammad jangan kalau kita keluarga meninggal jangan beli batu model modelnya itu, ya yeah. yang sederhana we. yang model nggak apo apa jangan aduh Allah Muhammad ini nih bukan masjid, ini nih kuburan, ngapain nak pakai Allah Muhammad biar berkah Ustaz berkah apa dia kalu Allah ini hanya pas ada wong ziarah, wong nak ngubuh ke ngelangka nudu i dosonyo meloki Melok dikito, Jadi jangan Kalau nak mesen atau nak muan yang, yang apa Yang biasa be, Atau yang los Losan be. Ukir, ukir -ukiran. Nah kita duduk Kita baca yasin Kalau baca Ustadz kepanjangan yasin Kan kita yang gitu Panjang nih set yasin san. Ya sudah Kalau tidak baca yasin Baca ayat kursi Sekali Kulhu Sebelas kali Al-Falak dan Anas Masing-masing Satu satu kali kemudian berdoa Doanya apa Pakai Pakibahso kita ya Allah Apa yang ku baca tadi Kalau engkau ridhoi Berikanlah pahala kepadaku Dan pahala yang aku dapatkan dari apa yang aku baca Aku hadiahkan untuk dia yang meninggal ini Sebutkan namanya, Fulan bin Fulan Dausah disebut ke yang meninggal pada dausa. Fulan bin Fulan Be, Ya Allah Dengan berkat bacaan ini Rahmatilah dia Terimalah kebaikannya Maafkanlah kesalah. kesalahannya Habis itu balik balik kita, itu penting ini yang ke yang kedua yang terakhir, tidak boleh kita lupa sama keluarga yang meninggal khususnya kita punya uang tua maka cara kita mengenangnya yaitu dengan kita selalu merasakan kehadirannya meskipun mereka sudah meninggal sudah tiada walaupun sudah wafat, kita ingat abah aku masih aduh Umi aku ibu aku masih ada artinya apa dia sikap kita gitu. sikap kebaikan yang menyenangkan mereka itu tetap kita gitu ya jago karena Nabi berpesan yang kata Nabi Muhammad Ita kuloh walatul kalau ada keluarga kita, wong tua kita meninggal Maka hati-hati kata Nabi Muhammad Jangan sampai bebani Jangan sampai kita, apa ibarat kata Memasukkan kesedihan, beban kepada wong tuo yang sudah meninggal mano bebannya? Kita sholat jangan dulu sama dulu tidak bea bakoran atau bakso simpelnya Boe boesan jangan kita sama-sama dulu boesan boesannya kita tuh nyampe sama wong tua kita bebani mereka kita ninggal ke salat membebani mereka kita misalnya minta maaf minta maaf sudah wong tua meninggal kita tidak saling berkunjung eh saling tidak tahu alamat rumah dulu dewek jangan eh paling tidak betilponan, bawaan be alhamdulillah sekarang ini kan ada grup, ada grup wa keluarga, family, nah eh family grand garden, eh misalnya contohnya lah, nah di situ ada macam-macam, nah kita silaturahmi wajib untuk kita jago supaya kebaikan ini sampai kepada mereka dan bisa meringankan daripada beban beban mereka hadirin, hadirat Musami'in Nusamiat rahimani wa rahimakumullah. kata ulama kalau kita ingat Sama siapa yang telah meninggal Maka pas kita meninggal Allah akan buat wong yang hidup setelah kita Akan ingat terus sama kita Kita no'akan Kita istighfarkan Kita ziarah kubur, Kita jago sikap Untuk uang tua kita yang sudah meninggal Maka kalau kita meninggal Allah akan buat Anak kita, keluarga kita yang masih hidup, teman-teman kita, juga no'a ke kita, ngistighfari kita, ziarah ke kuburan kita, dan menjaga sikap mereka supaya kita tidak nengah yang tidak le, yang tidak lemah. Kebalikannya, kalau kita cici diti, sebarang maco robbing fili wali walidaya sungkan, tidak pernah. Ingat sama wong tuh yang meninggal, tidak pernah ngirimkan kulhu Allah Ida tidak pernah ziarah, tidak pernah berlaku bah. baik silaturahmi dan seterusnya, maka yang lupa sama keluargonyo yang meninggal, sama wong tuonyo yang meninggal, kalau dia meninggal dia bakal dilupaken oleh wong yang masih hidup setelah di setelah dio Nah kata Nabi Muhammad kalau kita meninggal di jero kubur itu ibarat ghoriq al-mughawwif. Apa artinya ghoriq al-mughawwif? Wong yang teberak. Teberak, teberak, tahu tak Be, bukan B. Ya, eh? teberak. -ber, te Wong yang tenggelam. Tenggelam itu artinya pasti di jero ba. Di jero banyu tenggelam. Ya, eh? teberak. Dia teberak al-mughawwif yang minta minta tolong. Uang di jika kubur itu ibarat wong teberak, wong yang tenggelam yang minta, minta tuh tolong yang taziru min ahli, wa sahibih wa dia nunggu-nunggu kapan lahe keluarga aku no'aka konco no aku kapan konco konco koncokku no'aka aku nunggu-nunggu dia minta tolong oi tolong, oi oh, aku kamu tuh oi tolong, oi oh, cemenak nak ngomong, tidak apa? Ba? tidak baca, Kalaupun pajak kamu udah nengeng Hah, kamu udah dengar yang tadi, roda min ahli wa ashabi faiza lahikodhu. Kalu ternyato ado keluargonyo yang ingat, ado dulur-dulurnyo kawan-kawannya yang ingat mendoakan pas maco makonyo kan. Kalu bebagi yasin biasanya disebut namu, disebut namu ada putu pulo ya Allah kawan aku ini terkena didoakan masya Allah kalu ado doa. Maka doa tersebut begitu sampai kepada yang meninggal tadi kanatslahu khairon minat dunia wa lebih baik baginya dibandingkan dia dapat dunia sei siisinya se kamu dunia siisinya aku biallah nak ngembek do doa nama konyo kita meninggal kaget butuh doa kita meninggal kaget butuh istighfar supaya kita kalau meninggal dapat doa dapat istighfar doakan istighfadkan keluarga kita wong tua kita yang sudah meninggal. yang sudah meninggal insyaallah ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat amin amin ya Robbal ya Robbal alamin sebenarnya anak-anak ngomong kok lagi nah masalah ini mumpung tuji eh? jadi kalau baca bapak-bapak ibu-ibu kalau ada keluarga kita yang meninggal ini nih bagus sebenarnya ya bah? Bagus, cuma sekarang ini saking banyaknya jadi simpenan baik. Yeah? jadi simpenan B kalau kita kalau pengen ingin dapat yang lebih baik lagi cari-cari bisa menunjuk sajadah atau apalah eh? atau apa yang lebih yang kira-kira bermanfaat atau kita menunjuk langsung ke masjid ada kan sajadah yang iko-ikoan atau kita menunjuk ke masjid langsung itu terserah yang penting mano yang lebih banyak di wong itu yang lebih berpeluang mengalirkan pahala untuk yang, mening, yang meninggal yang meninggal insyaallah bermanfaat mohon maaf kepada seluruh wong tua yang hadir dan insyaallah kita selalu mendapatkan pengampunan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin salatu allah